Doni. Yo yo. Leo sampai juga nih. Edo Bandung. Bandung, asih. Edo mau nanya. <laughs> yeah. Hah, Danila masih belum ketekan enggak? Masih. <laughs> Hola. Guys. Hey. Ini hari ini hari Rabu nih. gue sama nge nah, anak Rada ki udah rame di trek baru. Dadah. Tiga orang, ada tiga orang sama kita. Lima ya, eh, enam tuh. masih ada Om Rifki. Gimana, Kip? Lari ini Kip. Hari ini main enak. Cuma tadi agak trimming steering aja sih. Trim, trim steering aja ya. Uh -huh. Lari mobilnya lari ke kiri, oh, lari anjing ya. Lari anjing hmm. ini gimana? Gimana om? kita tag baru nih ya? Tag baru sih, tag baru track baru, bikinan wanabut uh. hmm, ukurannya lumayan gede, kali ini kita tuh tracknya ada di kaya 8 eh lebih 11. lebih ini karena bentuknya L bentuknya L itu kurang L. lebih siku lah, lebih ke siku ini sih ada bangsa 10 kali 15 an kali ini gede kok ini? gede gede banget gitu. kalau surface nya gimana menurut lo? surface Dibanding track block M lebih licin nih eh track square ya hmm. lebih licin ini sih. Tapi surface. lebih. Surface tapi karena kita semi semi sauna. Semi, -semi sauna. <laughs> <laughs> kayak kalau bantu grip ada grip dikit lah ya. Yeah. Lebih, yeah. lebih lebih stabil sih ya kalau kita. Yeah. Kita cobain kemarin main dari jam uh -huh. jam 3 start kelar jam delapanan stabil sih ya Enggak iya. kayak kalau dulu betul-betul kan ada kan, jemunya kan iya sore nyalicin begitu malam tiba-tiba nge grip iya karena kalo ini <susuruh> kalau ini stabil ya, gak masukin pun ya iya suaranya masuk Om. lu nggak lihat itu nggak nge Suaranya masuk. <laughs> aja sih sama aja Om omsoni omsoni tadi lewat di belakang kamera bilangnya <tuk> takut masuk pun tapi suaranya masuk sama aja bohong halo <laughs> <Aduh>, guys <gen. tuk> Ini ko kondisi nggak ada, gak ada, gak ada nah, event di iya. boring ya kadang-kadang ya? -kadang gitu. parah sih Parah, gak ada ini aja baru buka aja, ah Senengnya kayak Kayak bocar, gitu. ya bocah Ya Kayak bocah, ya sih, <laughs> tapi ya, ya gitu, udah, gak lama iya, Bosan lagi Bosan lagi Mau oh, ngapa-ngapain, kayaknya yaudahlah eh, udahlah iya. ya, Kalau nggak ada event masih terbatas oh, iya. lah. Di depan kita tuh ada track time-nya juga sih, lho. Oh, iya. Wd mini, mini mini yongku. Mi, mini yongku, mini yongku track-nya yang lepas kebut, lepas kebut. Lebih uh -huh. lepas kita berserah paling yang di atas. Iya, <laughs> ramai juga itu, ramai, ramai sih, ramai. Ini uh -huh. jadi, jadi lebih hidup sih, daerah sini Seru sih. Jadi di track sekarang gitu ya, kayak bangun skena gitu loh skena yeah. culture culture di sini culture kan. disininya di blok M itu ya ada lagi yeah. lah anaknya sih ada, ada tamir yeah, iya kalau sore tuh ke malam kalau weekend ada yang skateboard di atas skateboard di atas seru sih jadi skena di blok M nya tuh jadi lebih hidup ya jadi lebih hidup unik macem-macem lah ya iya yeah. ya rencana sih pengennya sih bulan-bulan depan udah bisa bikin event nih, ayo dong, bikin event, uh -uh. jadi kita area ini di sini juga gede-gede loh, gede banget ini sih ini, ini, ini, mau bawa mobil satu banding satu kayak bisa sih, bisa bisa bisa bisa, jadi domelin nanya, lalu, <laughs> <Bisa. laughs> event, gimana nih get susu apa ini, track kalau balik lagi ke tracknya, Iya iya, kita track, track gimana ini? Ya? Track sih buat sekarang sih oke okay aja sih buat dimainin, tracknya lebih nge-flow sih. Lebih-lebih ke flow-nya. Lebih lebih ke lebih nge flow, nah, ya. lebih nge -flow nggak. Kalau sebelumnya kan kayak banyak teknikal gitu loh. Iya iya, iya. sih. Queen kalau ini kan kelihatannya sih gampang ya. Kelihatannya gampang tapi di berusaha clipping temen, point. Temen, temen susah <laughs> Di Beberapa clipping point sih ada yang menarik hmm. handbrake nya lumayan, lumayan. lumayan juga tuh Ibarat ya, lu kayak Kayak lu salah langkah tuh udah bablas gitu iya. Udah Bubar aja Gak sama kalau udah ketinggalan udah hilang ya Salah ngegas dikit aja Bye bye, bye, -bye. <laughs> itu, gitu. Tapi ini mudah-mudahan sih bertahan sih gua karena uh -huh. main itu tuh kita kebanyakan kayak bertahan cuman sebulan sebulan ganti bulan ganti dominggu ganti iya ya sebenarnya sih kurang kurang bagus sih kalau gue bilang ya jadi gue nggak bisa latihan yang bener e. karena orang lain di luar aja juga ya tracknya gitu doang sih gue di rcdc gitu kayaknya lainnya enggak enggak aneh -ane. ane -ane. jadi sebenarnya kelihatan kalau lu lu tracknya sama tuh progres latihannya kelihatan sebenarnya. sih makin platen, iya. platen bisa apa iya. ditambah gak? improve lebih, lebih lebih ketawar. banyak yang baru main juga ya? iya, karena kasian juga sih, iya, lu baru main sebentar, iya, anjing-anjing iya. minggu -anjing depan. Iya, itu dia. jadi ya, ya kita mah yang lama-lama enak-enak aja iya, kan, iya. ya tinggal gas gitu kan. kalau ada yang baru main gitu kan. <laughs> Kasarnya, ditinggal pas lagi sayang-sayangnya <laughs> <laughs> <laughs> Iya, HP lagi, lagi sayang-sayangnya ditinggal, bangsa, tetep ya. Gakal, Lu gimana om, om Lagi, PPKM gini, bosen juga loh ya? Bosen, bosen sih. Gua sekarang, lagi malah kayak lebih ngulik, sikit. kayak, wheelbase gue main. sekarang, yang, umumnya kan biasanya kan dua lima enam dua lima tujuh, sekarang gue lagi coba main di dua empat lima, lebih lebih pendek, jadi produknya si Edition kan? Uh, apa? sok itu yang baru belum lo review? belum belum belum, yang kan gue udah paksa, ke, pake pakai akson satu, uh kau -huh. udah beli partnya untuk rubah ke akson dua, uh -huh. jadi belum gua papain sih karena malas juga belum. pertama malas kedua sayang juga lo gak ada event gak ada apa yes, jadi, jadi ya pakai dulu yang ada aja sih paling peremajaan ya berarti bersinkit gitu gitu doang yes iya sih sedikit sih karena bulu ke ini ya mungkin karena trek treknya debuan juga sih ya Baga ini debuan. ini ini agak lumayan debuan lumayan debuan ini gitu, gitu doang gak, gak terlalu signifikan oh, iya oh. sama gue juga nyoba nyobain ngopot baut lah, apalah? Yang nggak jelas ya. Iya, cobain aja udah. Cobain. Karena kan gua ngubah posisi shock ingat ga lo? Oh iya. Yeah. Iya. Yeah. Oh, oh. Kayak orang gila kan. Berubah <laughs> mobil, Kayak mobil beneran ya. Iya. Oh uh, jadi shock nya uh, biasa kan kita di aram kan dia? Di aram. Gua taruh di uh, kenakal. Kayak mobil beneran. Iya. Hasilnya nggak enak, nggak <laughs> enak. Nama juga RND ya? Coba-coba. Gak, coba. gak enak ternyata. <laughs> Jadi gue gak nyeting juga sih. Cuman kayaknya <laughs> gak enak ya balikin lagi lah ke mas. Baru <laughs> gabut bener kayaknya. kesannya. Gabut gue ya. Kemarin ganti ini gue ganti. Road and shock. Itu ya? Rotten shock gue gantiin nah, aja deh. Yang lama gak tahu aja udah dull gitu kan. Oh. Mau nah, udah dull. Apa ya mau diapain lagi nih ya mobilnya sok padahal sok nggak kenapa-napa kan hmm. copot popbain lagi <laughs> rasanya nah, kenapa masih bisa masih masih keburu aja ya. iya gitu aja <laughs> eh, tapi ngomong kita berapa baru belum sebulan ya buka di sini belum lah anak barunya lumayan ya? ada berapa, 5 berapa orang, ya lima orang ya? ada berapa nih? 5 lima orang kan kayaknya iya. sih 5... Kan ada salet di Yang lumayan, saya bilang tadi ke pemain lama nongol Kayak ada oh, Om iya. Probo, Itu, eh. itu tetua, tetua Ketua, eh <laughs> bukan, tet, Apa sih tetua, tetua tua itu apa? M yang dituakan Yang dituakan yang dituakan RWD Itu baru tuh Oh jadi <laughs> itu dia, <laughs> itu ya. dia, dulu lagi. Ya. Jadi kalau mau bangun, mau tahu arti drive datang ke komunitas, biar nggak salah. Sayang apa? Duit, sayang dan waktu, sayang duit. Duit. Waktunya nah, sih waktu. waktu kayaknya ada. <laughs> kan duitnya yang gede. Duit error no, duit error. Iya. Jadi aku error dolar Iya. Jadi segini. Ya. Kita ngitoan. Wow. Kita ngobrol-ngobrol. Yeah. Nanti kita main. Banyak, ini lah ya, lebih banyak keluhnya. Iya, banyak keluhannya. Lebih nih. banyak keluhannya. Hari nih. ini temanya <laughs> adalah gabe ngeluh. Nge-skip, nge-skip, kita oh. ngobrol lagi nanti. Kita update lagi ya. dadah, okay. go. Update terlalu luas nih. Oh, luas banget. Mau oh bukan ini belakang lagi. Oh, ini belakang. Nanti gua kasih lihat di depan-depannya. Ya, eh. nah.